di sini pak kapal Royce mesin kebakar penumpang diturunin mau mendekati merah royal royal satu banyak penumpang yang loncat-loncat mudah-mudahan selamat para penumpang ya Allah Itulah tadi videonya kawan kapal penyeberangan kapal Royce satu ya hari ini tanggal enam Mei dua dua tiga terjadi kebakaran di dalam kapal. Kita berdoa semoga tidak ada korban kawan. Karena yang namanya musibah itu ada saja. Dan bagi yang punya keluarga segera dipantau ya. Keluarga aja. Ini karena musibah. Kita semua turut mendoakan agar tidak ada terjadi hal-hal yang diharapkan. Dan semoga ke depan tidak ada lagi korban seperti ini. Dan mari kita perbanyak amal ibadah kawan semuanya. Jangan lagi menyebar fitnah, hoax. apalagi mau masuk Tahun-tahun politik ini capres-cawapres ya jangan saling menghina jangan saling memprovokasi banyaklah beribadah karena musibah ini selalu datang tidak diduga-duga demikian informasi kawan tunggu informasi berita-berita berikutnya baikkan videonya.